kata nak oil gunto ya panjang gelas 100 cm ya sarung kayu pol kuningan dilapis kuningan yang mantap kita tes ketajamannya nah. oke mantap Nih, oh, itu, itu. mantap ya mantap Pedang kata Sword Dragon Indonesia produksi dalam negeri. Berbagai macam pisau golok dan berbagai macam pedang Jepang, pedang Cina, pedang Arab quién? dan pedang Eropa. Pesan sekarang juga 0815 8595 4797. <tas>